satu ya satu terpengaruh tuh kapsul iya okay. pengaruh banget kan aturan cara pakainya sebenarnya minum dua kapsul yeah. ya dan dia minum satu satu tapi nggak uh. turun-turun mm -mm. mm -mm. nah jadi uh, itu teman saya Aristan lah mm -mm. itu suaminya minum emen mm -mm. itu kata nggak turun-turun turun-turun <laughs> <laughs> yang uh, tadi nggak uh, on-on uh, ya uh, astagfirullahalazim Oh ya udah mbak, saya mau coba. Saya hmm. kan pengen promil nih, udah hmm. 9 tahun belum dikasih momongan. Dan dia minum satu. Satu. Tadi hmm. gak turun-turun. Hmm. Ada lagi yang promil, pakai Amen. Sa hmm. Cuman satu kapsul. Pisaran? Hmm. Sekitar mungkin 45an ya. Uh, itu mbak, uh -uh. customer online apa emang kenal tatap muka? online mungkin. Jadi nggak uh, kenal? Gak, gak. saling kenal? Ternyata. Sampai ternyata. sekarang gak kenal. Tapi okay. dia selalu repeat order Amen. Dan dia Masam. punya penyakit diabetes dan jantung, iya. tapi dia repeat order terus, kira-kira, kira-kira udah berapa botol di order? Udah sekitar 10 ada. Oh, udah 10 kali dia repeat hmm. order. 10 kali. Masya Allah, berarti sudah terbukti ya, ya, bahwa MN itu aman, aman. buat penderita jantung. Ya, dan tidak ada efek berdebar debar Juga, sama apa? sama sekali. Engga. Karena dia udah pernah coba uh, minum jamu lain ya, penguat gitu, bikin jantung berdebar, terus pengaruh, ya, benar -benar. terus ada lagi yang lucu-lucu lainnya, lucu-lucu lainnya ada, uh, itu teman saya Aristan lah, mm -hmm. itu suaminya minum you know, Emen mm -hmm. itu katanya turun -turun. <laughs> <laughs> <tuk> nggak turun-turun, nggak turun-turun jadi <tuk> on-on ya, <tuk> oh, Astagfirullahaladzim. maaf ya, ini ini edukasi loh, edukasi ya, mm -hmm. jangan berpikiran negatif kita ini mau mengangkat suatu produk produk Indonesia ya kan iya, ehm, jadi bahwa di Indonesia ini juga banyak kok produk-produk bagus jadi buat apa sih kita emang sih impor-impor hmm. ya kan awal-awal tuh orang bilang kok mahal ya emen kok mahal saya bilang coba dirasain dulu khasiat ya ini hmm. kan memang dari herbal bener-bener yang susah didapat. Enggak, yang saya heran tuh, mentang-mentang hmm. produk lokal gitu loh hmm. mbak, kita dibilang mahal. Padahal hmm. produk impor di luar sana saya nggak usah sebutin hmm. mereknya ya. Hmm. Itu yang satu kali minum itu seharga hampir dua ribu lebih, hmm. itu dibeli dan nggak dibilang mahal. Hmm. Mereka malah mengatakan, oh iya mahal wajar kan impor. Hmm. Oh iya kan biaya impornya, hmm. eh, naik pesawatnya, tiket pesawatnya mungkin mahal hmm. gitu kan. Tapi giliran produk lokal kok mahal ya gitu. Padahal Adah, khasiatnya Khasiatnya dan juga yang bikin mahal itu sebenarnya karena bahan baku si Amen ini kan didatangkannya dari Papua. Papua. Dan kita tahu ya Papua semuanya serba mahal go, hmm. ya kan. Papua itu kalau nggak salah apa-apa di Papua mahal aja intinya kan. Hmm. Oke, okay. ya, apa terus akhirnya apa? Itu. Akhirnya nggak turun-turun terus ya, dia benar. bilang apa? Nggak minum lagi jadinya? Ya minumnya hanya sekali aja, oh, kalau jadi, pas kecapean gitu. Oh, gitu. Dan awal dia minumnya kebanyakan kali, langsung dua. Eh, satu ya, satu. Satu kapsul? kapsul? Iya. Pengaruh banget. Kan aturan cara pakainya sebenarnya minum dua kapsul e. ya. E. Dan dia minum satu. Satu. Tapi enggak uh. turun-turun. <tuk> nah jadi eh, sekali yang saya infoin kalau minum dua kapsul itu sebenarnya memang yang buat punya penyakit. Ya, diabetes hmm. atau memang udah umur hmm. uh, memang nggak on on hmm. nah itu boleh minumnya dua tapi kalau buat yang masih merasa muda masih fit dan masih aktif cuman sekedar pengen naikin sedikit aja vitalitasnya itu cukup minum satu aja sebenarnya hmm. tuh buktinya satu aja katanya nggak turun turun kan hmm. ya? ada lagi yang promil pakai imen cuman hmm. satu kapsul satu kapsul, iya terus. Jadi nih si perempuan ini, jadi dia rumah tangga udah 9 tahun. Mm. 9 tahun, belum dikasih mm -hmm. ngomongan. Mm -hmm. uh, mbak minum aimen pas uh, mbak masa subur, suami minum Aimen ya, mm -hmm. saya bilang gitu. Saya kasih caranya, kan, mm -hmm. tuh. Terus mbak uh, pakai kanzanya itu setelah head aja. Mm -hmm. uh, pas masa subur, stop. Mm -hmm. Saya bilang gitu. Eh, akhirnya bulan berikutnya, Mbak Nama, Alhamdulillah, saya hamil, Bapak. Hmm. padahal suami saya baru minum satu kapsul itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, satu Masya Allah. kapsul, padahal. Terus yang lima dikemanain? Simpen, <laughs> buat Diminum-minum ya, lagi, oh, oke iya, Masya Allah. Allah. Ya, banyak nah, banget pasti minumnya ya. Banyak.